Inilah 8 Cara Melupakan Seseorang Yang Disayang Banyak orang kesulitan untuk melupakan seseorang di masa lalu yang pernah ada di hati. Namun, sesungguhnya ada beberapa cara untuk melupakan seseorang yang kita sayang. Melupakan seseorang memang bukan perkara mudah, apalagi jika Anda memiliki perasaan sayang yang mendalam terhadapnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, belajar menerima situasi. Seringkali bayangan akan seseorang di masa lalu muncul karena Anda belum sepenuhnya menerima kenyataan yang ada. Namun, membiarkan diri terus pada kondisi yang sama tentu tak disarankan. Menerima situasi yang baru adalah kunci. Terus-menerus terbayang dengan masa lalu hanya akan menyiksa Anda. Berhenti bersikap keras pada diri sendiri. Pelan-pelan lupakan seseorang di masa lalu itu dan kembali lanjutkan hidup. Yang kedua maafkan diri sendiri. Selain menerima situasi, memaafkan diri sendiri juga kunci untuk melanjutkan hidup. Anda perlu berusaha keras untuk memaafkan diri sendiri dan Awalnya mungkin akan terasa berat, namun, memaafkan diri sendiri akan membuat luka kemudian sembuh seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, singkirkan kenangan kenangan indah, masih menyimpan barang-barang kemenangan. Jika iya, maka segeralah singkirkan barang-barang tersebut. Semakin cepat Anda menghapus kenangan lama, salah satunya dengan menyingkirkan barang-barang penuh memori, maka semakin mudah Anda melupakannya. Pak, Anda pantas bahagia, ingatlah bahwa Anda akan selalu pantas untuk merasa bahagia dan mendapatkan seseorang yang lebih baik di masa depan. Terapkan pikiran tersebut di kepala, maka perlahan Anda bisa segera melupakannya. Yang kelima, stop komunikasi dengan Sidia. masih gemar menguntuk akun media sosial Sidia? Jika iya, maka kini saatnya Anda meninggalkan kebiasaan tersebut. Menyetop bentuk komunikasi apapun dengan si dia menjadi salah satu cara melupakan seseorang yang kita sayang. Jika diperlukan, Anda juga bisa memblokir namanya dari berbagai media sosial dan layanan pesan instan. 6. Cintai diri sendiri Kehilangan pasangan seharusnya tidak menjadi beban untuk Anda. Beban hanya akan memicu stres. Dalam kondisi ini, Anda perlu mencintai diri sendiri. Jangan biarkan diri Anda terlalu larut dalam kesedihan yang justru bisa merugikan Anda. 7. Coba terima orang baru. Terkadang, cerita suram masa lalu membuat seseorang tak mudah untuk menerima orang baru. Padahal cara ini sangat disarankan. Orang baru tak melulu merujuk pada hubungan yang baru. Anda bisa memperluas jaringan pertemanan yang bisa pelan-pelan membantu Anda melupakannya. 8. Banyak bersyukur anda perlu berusaha untuk mensyukuri apa yang dimiliki saat ini. Si dia bukan satu-satunya orang yang menyayangi Anda. Di sekitar Anda, masih banyak orang yang memberikan perhatiannya untuk Anda dan patut disyukuri. Sederet cara melupakan seseorang yang kita sayang di atas barangkali saja bisa membantu Anda melupakan si dia. Itulah beberapa tips cara melupakan seseorang yang disayang yang perlu Anda ketahui. Mungkin sekian dari video ini. Jangan lupa like subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik yang lainnya. Sekian dan terima kasih.